Bagi kalian yang sudah mensupport channel ini, Bang selalu mendoakan mudah-mudahan kalian sehat, bahagia selalu, dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan. Amin. Baiklah, para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, kita lihat di gambar pertama ada Cidukan Vitamin Semalam, persahabatnya dari Kak Ivan Hartanto. Masya Allah, Kalau sudah bersama Kak Rizky Up dan Kak Wanda, ini mengenai karya. Bismillah saja mudah-mudahan Persaban Bunda Westi terus berkarya dan memberikan karya-karya terbaiknya. Postingan ini pun diunggah kembali, oleh senol putih bilar, namun di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan. Di antaranya dari akun Hasanah12339 mengatakan tidak harus koar kuar ya bun, cukup berkarya sambil tetap senyum, Masya Allah. Kemudian tanggapan dari Fira Hartati245 mengatakan, Masya Allah, ini dari tadi pagi saya tunggu yang katanya tanggal 15 ada kelanjutan make up dan banyak kejutan. Bunda Lesti kembali berkarya, bolak-balik buka Instagram, kok nggak muncul, rupanya malam vitaminnya muncul, sukses bunda. Bismillah, apapun semoga berjalan lancar dan sukses. Amin. Masya Allah, doakan saling terbaik yang mudah-mudahan tentunya Bunda Lesti selalu diberikan kelancaran segala apapun urusannya. Dan pastinya, warga Konoha nggak sabar banget nih nunggu lagu barunya Bunda Lesti Kejora. Bismillah ya, mudah-mudahan lagu barunya bisa booming, trending. Amin. Kemudian juga kita lihat selanjutnya masih diunggah akun Instagram yang sama Kita lihat, memperlihatkan ya Bunda Lesti lagi menggendong Abang L Abang nya lagi bobo Ini mereka semalam lagi dinner nih para sahabat ya Masya Allah, ini bos Fatih kata Papa B Bos Fatih, Masya Allah Yang selalu membanggakan, yang selalu menjadi penyemangat bagi kedua orang tua malam dinaranya bareng Bang Rakesh dan tentunya Bang A'an story Wah, Masya Allah, mudah-mudahan persahabat Tentunya ada kejutan bahagia, ada kejutan baik yang kita dapatkan dari Leslar Family Kita lihat juga persahabat tentunya banjir komentar Di antaranya persahabat dari akun, Dedyah03 mengatakan kalau dari baju bunda, sepertinya papa bin jemput bunda dan abang Yamin Bahagia dan saya selalu pandai dan abang, amin. Ada juga persahabat tanggapan dari akun Estabangga. Masya Allah, bos kecil Fatih udah bobo. Saya selalu yana, soleh pintar terganteng Al-Fatih Lesarvenli. Masya Allah, begitu banyak doa. Doa bayi, begitu banyak support dan dukungan. Yang diberikan dari orang-orang baik yang pastinya tulus mencintai Leslar Family. Selanjutnya disimak juga bersama di unggahan Bang Rakesh 5 jam yang lalu, bersama 6 jam yang lalu di disini memposting foto kebersamaan dengan Leslar Family semalam. Masya Allah banget ya, kita hanya bisa mendoakan yang terbaik, mudah-mudahan tentunya lancar segala apapun yang dilakukan, hingga komentar pun memang banyak juga diberikan di antaranya dari Bang Haris Friza, situ berkomentar, Alhamdulillah mobil baru katanya tuh. Bapak Bi juga berkomentar, Bro pilih-pilihlah fotonya, aduh Masya Allah banget ya. Tentu kita selalu mendoakan, selalu mensubfo dan mendukung yang terbaik untuk Lesti Rizky Bila. Selanjutnya para sahabat kita lihat juga, di sini ada tanggapan komentar di Kak Mary Mengatakan sambil ngetek namanya Papa B Ngantuk ya katanya tuh ya Ekspresi Papa B seperti ngantuk <laughs> Ini membuat kita ngakak banget ya bersahabat ya Bang A, A juga ikut menanggapi kalau ngantuk tidur bro katanya tuh Ada aja kelakuan yang selalu bikin kita ketawa bahagia Masya Allah Kemudian juga kita lihat selanjutnya sahabat. Ini ada Ciduka nih Seperti ini ya nah, Tentunya sudah selesai dinner ya mereka otw pulang tuh persahabat ya, Masya Allah banget Kita nanti dibikin salpak dengan Abang El yang sedang bobo Aduh ini cute banget, Masya Allah stay selalu untuk Leslar, doa terbaik Selalu untuk kalian, Masya Allah Kemudian juga kita lihat persahabat, untuk berikutnya Ada unggahan dari Kak Nova, 9 jam yang lalu Ini semalam memposting foto bareng Bang Dedi Alhamdulillah persahabat ya Bang Dedi ternyata sedang berulang tahun Barakallah fi umrik Abang awak yang paling baik Sedunia Masya Allah, emang Bang Dedi ini Tidak banyak omong Baik Yang tentunya menjadi panutan juga Bagi keluarganya mudahan Bang Dedi selalu sehat Selalu bisa mengayomi keluarga besar persahabat ya. Kita selalu mendoakan Yang terbaik juga untuk keluarga besar Leslar Kemudian kita lihat juga diunggah nih guys-nya Halilintar. Semalam juga memperlihatkan sepatu nih, persahabat ini. Seperti ini adalah kado atau hadiah dari Rizky Bilar. Masya Allah. Ada ucapan terima kasih juga dari Tariq. Terima kasih Rizky Bilar kadonya kakak. Masya Allah. Mudah-mudahan berkah barokah dan semoga silaturahmi tetap terjalin dan terjaga dengan baik. Amin. Kita selalu menantikan.